Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube aku Dan di video kali ini yang aku pengen ngasih tahu kalian Aku pengen sharing ke kalian tentang Gimana sih cara kerja dari obat penyubur kandungan yang sering kalian minum Oh iya, yeah, sebelumnya buat kalian yang baru aja ngeklik video ini Thank you banget Dan di channel youtube ini tuh ngebahas tentang seputar program kehamilan nah seperti biasa nih guys aku bakal sharing tentang program kehamilan dimana kalian tuh sering banget konsumsi yang namanya obat penyubur kandungan Karena obat penyubur kandungan itu ada beberapa cara atau mekanismenya nah seperti kalian ketahui bahwa obat penyubur kandungan itu bekerja dengan cara merangsang indung telur menghasilkan beberapa sel telur sehingga bisa memungkinkan untuk mendapatkan kehamilan Nah, guys, setiap obat yang kalian konsumsi itu pasti mempunyai cara masing-masing untuk membantu agar cepat hamil. Jadi kalian yang biasanya program kehamilan sama dokter, ataupun program kehamilan sendiri, dan biasa konsumsi obat-obatan untuk menyuburkan kandungan. Nah, di sini aku bakal kasih tahu gimana sih gitu kan, cara kerja dari obat-obat yang kalian minum itu untuk membantu agar... Mempermudah mendapatkan kehamilan Oke okay, sebelum aku lanjut ke videonya Jangan lupa dukung terus channel youtube ini Supaya semakin berkembang Dan aku semangat untuk sharing tentang Pengalaman tips-tips tentang program kehamilan Sok atuh di klik tombol subscribe Dan tombol lonceng di sampingnya Jangan lupa juga di like Kalau kalian suka sama video ini Tonton sampai selesai Informasi ini tuh penting banget Buat kita-kita atau kalian juga Yang konsumsi obat penyubur kandungan Oke okay, kita lanjut ke videonya. Nah untuk kerja obat yang pertama yaitu membantu mempercepat ovulasi atau menyuburkan kandungan. Nah obat penyubur kandungan ini sendiri dia itu punya cara kerja. Jadi yang pertama itu yaitu untuk memicu atau mem mempercepat ovulasi. Nah obat jenis ini biasanya memberikan dorongan kepada folikel agar berkembang. Maka dari itu jenis kerja obat yang seperti ini itu bisa membantu tubuh untuk mendapatkan kesuburan atau ovulasi. Sebagai contoh obat yang bernama Clomid dan itu biasanya diberikan kepada pasien-pasien uh, yang pengen mendapatkan kesuburan. Nah untuk Clomid ini sendiri teman-teman dia itu membantu agar cepat hamil dengan cara menghambat hormon estrogen yang ada di dalam tubuh dan hormon estrogen yang ada di dalam otak. Nah dengan demikian tubuh akan meningkatkan hormon FSH Nah kemudian hormon FSH itu akan merangsang folikel untuk tumbuh dan berkembang Nah folikel ini sendiri dia itu mengandung sel telur yang mana bisa dilepaskan oleh indung telur Kemudian cara kerja obat yang kedua adalah merangsang indung telur Nah untuk yang tahap ini itu kalau misalnya cara yang pertama yang aku sebutkan tadi itu gagal Biasanya dokter bakal ngasih suntikan untuk merangsang indung telur Nah dokter bakal menyuntikan kalian dengan dengan suntikan gonadotropin Nah obat ini itu fungsinya untuk merangsang secara langsung indung telur Agar memproduksi sel telur Nah, untuk suntikan untuk gonadotropin ini sendiri, dia itu fungsinya untuk menyuntikkan langsung ke indung telur, supaya indung telur itu menghasilkan sel telur secara langsung, kayak gitu. Nah, kalau yang pertama itu secara bertahap, yang kedua ini secara instan lah istilahnya, jadi langsung ke indung telurnya untuk dipacu, kayak gitu. Oke, lanjut, cara yang ketiga atau cara kerja obat yang ketiga adalah meningkatkan kadar hormon yang ada di dalam tubuh. Nah untuk jenis obat ini, teman-teman, dia itu fungsinya untuk menyeimbangkan kadar hormonal yang ada di dalam tubuh yang tadinya nggak seimbang dijadikan lebih seimbang. Nah untuk jenis cara kerja obat yang ini, dia itu fungsinya bisa membantu untuk menempelkan embrio atau proses implantasi embrio yang sudah dibuahi oleh sel sperma sehingga terjadinya penempelan di dinding rahim Nah untuk jenis obat ini itu bagus banget karena bisa membantu untuk agar kehamilan berjalan dengan lancar atau normal Nah untuk jenis cara kerja obat yang ini itu bisa juga digunakan untuk pasutri yang sedang ngejalanin bayi tabung proses bayi tabung untuk membantu keberhasilan hamilnya kayak gitu Nah untuk fungsi obat ini sendiri dia itu berfungsi untuk mempertebal lapisan dinding rahim supaya nggak mudah keguguran atau embrionya itu nggak gampang lepas kayak gitu Selain itu juga untuk memperkuat rahim agar siap untuk menghadapi kehamilan kayak gitu Oke, okay, next ke jenis-jenis obat yang biasanya diberikan oleh dokter untuk merangsang atau membantu mendapatkan kehamilan. Nah, ini tuh dikutip dari Human Fertilization dan Embryology Authority. Nah, obat kesuburan atau penyubur kandungan itu umumnya dikonsumsi oleh para wanita. Nah, biasanya obat-obatan ini tuh guys, biasanya dikasih oleh dokter bagi kalian yang udah berjuang mati-matian gitu dengan obat herbal ataupun alami tapi nggak berhasil hamil dan setelah diketahui bahwa pasutri ini tuh mempunyai masalah kesuburan jadi kalian pasti bakal diterapi dengan jenis obat-obatan ini yang bakal aku sebutin ini nah makanya kalau misalnya udah lebih dari satu tahun kita wajib uh, konfirmasi ke dokter atau apa namanya konsultasi ke dokter supaya kita tahu apa masalah yang terdapat di diri kita sama pasangan kita kayak gitu jadi obat-obat yang bakal aku sebutin ini adalah obat yang harus resep dokter Kalau nggak ada resep dokter, nggak bakal dikasih ya Jadi jangan coba-coba untuk beli sendiri Kalian harus tahu dulu, harus periksakan diri dulu Jadi kalian bakal diterapi dengan apa Dan pasrahkan aja sama dokternya Dan ikuti aturan dari dokter Nah, obat-obatan yang bakal aku sebutin ini Yaitu obat-obatan yang berdasarkan dengan keadaan kalian Atau kebutuhan tubuh kalian Atau permasalahan yang kalian alami Kayak gitu Obat yang pertama adalah klomipen citrat Nah obat ini itu Dia itu bertujuan untuk merangsang Kelenja pituitari Untuk membuat hormon FSH Guna untuk merangsang sel telur Agar cepat matang tang untuk obat jenis ini biasanya kalian tuh akan mendapatkan kesuburan lebih cepat karena bantu oleh hormon FSH ini jadi kan sangat berpeluang banget untuk mendapatkan kehamilan obat jenis ini tuh diberikan kepada pasien yang PCOS yang telurnya itu kecil-kecil nah bagi kalian yang PCOS biasanya dokter bakal kasih kalian obat ini untuk merangsang sel telur kalian supaya cepat matang untuk jenis obat yang kedua yaitu metformin nah untuk metformin ini sendiri teman-teman yaitu -teman, selain obat untuk penurun kadar gula ini tuh juga bagus banget untuk meningkatkan kesuburan pada wanita nah, untuk metformin ini sendiri bisa digabung dengan obat yang tadi yang pertama aku sebutin dan ini tuh tapi harus berdasarkan resep ya teman-teman tergantung dari kebutuhan tubuh kalian kayak gitu penderita PCOS biasanya ada resistensi insulin di dalam tubuhnya sehingga obat ini tuh bisa membantu untuk berarti gangguan resistensi insulin yang ada di dalam tubuh wanita yang mengalami PCOS tadi untuk prosesnya sendiri obat ini dapat menurunkan testosteron sehingga membantu tubuh untuk beropulasi obat yang ketiga adalah bromocroptin dan obat ini itu memicu langsung ke otak untuk mengendalikan produksi hormon prolaktin yang ada di dalam tubuh. Nah, kenapa sih gitu kan obat ini tuh? Men menekan menekan produksi dari prolaktin. Dari kalau prolaktin ini meningkat, jadi otomatis hormon estrogen akan berkurang sehingga membuat sulit hamil. Nah, selain itu, untuk obat ini sendiri dia itu bagus banget untuk menyeimbangkan hormonal bagi teman-teman yang punya gangguan hormonal. Nah, biasanya kalau obat ini itu diperuntukkan bagi teman-teman yang punya hiperprolaktinemia atau kelebihan produksi hormon prolaktin. Obat yang terakhir, jadi obat gonadotropin ini adalah obat penyubur kandungan yang terbuat dari LH dan FSH. Injeksi dari dua zat ini, teman-teman, dia itu bisa membantu untuk memicu kesuburan pada wanita dan mempercepat kematangan sel telur. Biasanya obat ini tuh disuntikan, seperti yang aku bilang tadi. Nah obat ini sendiri ini tuh bisa membantu untuk memperbesar sel telur. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sel telur itu membesar, biasanya ada terasa sedikit nyeri kayak gitu. Nah untuk biasanya obat ini tuh diberikan kepada teman-teman yang PCOS yang udah nggak udah nggak mempan pakai obat apapun. Jadi biasanya diberikan terapi ini, terapi suntik ini. Nah itu aja video aku kali ini sharing kita kali ini semoga aja bermanfaat buat kalian semuanya yang sedang program kehamilan sama dokter ataupun yang lagi promil mandiri dan info ini tuh penting banget untuk kalian ketahui supaya kalian mengerti kalian konsumsi obat otomatis kalian harus paham manfaat dari obat itu untuk apa khasiatnya untuk apa dan kerjanya bagaimana kayak gitu dan berlaku itu tuh penting banget buat kita-kita yang lagi program kehamilan karena edukasi itu sangat penting jadi kita tahu Fungsi dari obat yang kita konsumsi itu buat apa, buat apa, buat memicu apa, supaya kita juga semangat untuk konsumsi obatnya. So, itu aja video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!